Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di Wow Figur. Hari ini kita akan berbicara ke labang terbesar di dunia. Hutan dan sungai Amazon memang terkenal akan isi faunanya yang beragam. Selain itu, dari berbagai jenis fauna tersebut, beberapa di antaranya cukup mengerikan dan sangat berbahaya bagi manusia. Tak sedikit dari jenis hewan tersebut sudah menelan korban. Maka dari itu, bersyukurlah kita karena tidak hidup di wilayah sekitar Amazon tersebut. Nah, berbicara tentang Amazon, maka kita akan berbicara tentang penghuni sungai Amazon. Tentu saja, hewan kecil pun harus diperhitungkan. Contohnya, Kelabang. Kelabang merupakan salah satu jenis antropoda yang sudah hidup di bumi sejak zaman purbakala. Dengan ukuran raksasa, di mana ia jauh lebih besar dibandingkan ukurannya saat ini. Menariknya, spesies ini mayoritas pemakan daging atau karnivora dan biasanya menggunakan bisanya untuk melumpuhkan mangsanya. Selain itu, hewan ini cukup ditakuti karena memiliki racun yang berbahaya. Untuk itu, inilah spesies kelabang terbesar sekaligus yang memiliki racun paling mematikan di dunia. Salah satu serangga mematikan yang hidup di daerah hutan Amazon adalah Kelabang Amazon Raksasa, Amazonian Giant Ketipet. Amazonian Giant Ketipet merupakan jenis kelabang yang tinggal di hutan Amazon dan sekitar utara Amerika Selatan serta Karibia. Ukuran kelabang ini mencapai panjang 30 cm, yang mana menjadi spesies kelabang paling besar di dunia. Binatang ini termasuk karnivora yang memakan berbagai mangsa yang dapat ditahlukannya, baik berbagai macam serangga, hingga jenis kadal, katak, hingga ular sekalipun. Bisa dari lipan ini sangat mematikan dan tercatat menyebabkan satu kematian anak usia 4 tahun di Venezuela pada tahun 2014. Kelabang raksasa Amazon adalah hewan yang menyukai suasana gelap dan lembab untuk beraktivitas. Kelabang ini memiliki lubang-lubang bernama Spirakel di sepanjang tubuhnya untuk keperluan bernapas. Seekor kelabang raksasa Amazon bisa hidup hingga usia 10 tahun. Cara kelabang memangsa hewan buruannya adalah dengan mencengkram lalu menggigit dan memasukkan racun ke dalam tubuh mangsanya hingga mangsanya tak mampu bergerak lagi.